jadi sebenarnya jadi kalau kita sebenarnya sekarang itu enak ya kita cukup tahu dasarnya aja informasi selanjutnya kita cari aja di Google semua ada cara bongkar laptop compact kiki 40 nah my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila Komputer Aja Oke teman-teman ya. mana dan dalam kondisi memprihatinkan. Bongkar bawah. Cara melepas. Membongkar bawah oh, sudah. Dalam pemasangan Berhasil terlepas Dan oh. harus melepas baut yang ada di sini. Tapi tadi ini bautnya udah enggak ada ya. Langsung saya lepas seperti ini. kita lepas juga bagian atau ini apa namanya Wifi card ya Wifi card kita lepas ini dia Wifi card selanjutnya RAM nya juga dilepas cara melepas RAM itu di bagian kanan dan kiri itu ada penguncinya ya ini teman-teman masukkan posisi media terkunci antara kanan dan kirinya jadi, jadi gitu jangan aja, sampai teman-teman bisa melepas saya tapi terus bisa lagi ya. Sudah nggak nggak ada nggak hafal ini. ya nggak menghafal ya. Karena sekarang karena di sini sudah ada di google ya. Mau jadi Kita cukup bukan pembersihan total cari tahu aja ini ya. jadi aja saya dasarnya saya aja setelah itu kita tinggal apa yang kita mau, okay. perbaiki, kita ya, mau perbaiki atau kita kita perbaiki kita cari aja di google Kuncinya kata kuncinya kata yang kita cari karena nggak dapet kita coba eh ke... yang kita ketikan ya, temen itu temen kita kalau lihat baut langsung dingepas kita ganti. Nah, maksudnya biar bisa air ya misalnya. Yang percaya, tuh, nah, Aduh, ya yang kecil maksudnya tutupannya. Nah, di bawah TV sini juga ada bautnya. Ini enggak kelihatan tadi. Oh, itu. Berarti benar itu. Itu yang masalah. Itu yang bikin. Oke, mungkin udah semua ya. Ini dari di TV sini ya. Tadi saya buka. Coba lihat lagi. Okay. Sudah. Sure. kemudian kita buka nah di bawah tv di sini juga ada baut ya ini tidak kelihatan tadi kita lepas juga oke mungkin udah semua ya saya sisakan cuma yang di bagian sini engsel kemudian kita buka seperti ini nah kemudian kita balik laptopnya jadi mukanya harus di atas meja seperti ini ya. Nah, pada posisi seperti ini, baru kita lepas baut yang ada di engsel ini. Nah, setelah itu kita balik lagi. Nah, pada posisi seperti ini, baru kita lepas baut yang ada di engsel ini. Sudah sama aja. Setelah itu kita balik lagi lalu kita melepas bagian keyboard, keyboard di sini nah, keyboardnya kita lepas jangan lupa soketnya juga dilepas jangan langsung ditarik nanti fleksibelnya bisa patah ya keyboard sudah terlepas dan di bawah sini kita melepas uh, ini yang bagian tombol power atau frame nya ini ya nah itu ada satu Oh, di sini teman-teman nah ini yang saya nggak tahu nih. Nah, di sebelah sini ini oh itu. itu ya ya oke okay. bentar kembali dulu lagi ah sini dia ternyata tersembunyi nah gitu ya teman-teman walaupun kita sudah sangat terbiasa bongkar ya tapi kadang-kadang kita tuh nggak apa terus oh, sudah sudah buka ini Sudah saya buka sudah terbuka kiri bawah ya, nah itu harus dilepas dulu. sudah mas, terus tenang lagi mas, sudah. nah sudah juga itu, sudah, sudah juga. seperti ini ya, kita lepas, baru kita geser ke atas, nah seperti ini. oh dorong keser ke atas ya, ini, baru kita ambil. apa Ke atas. Oh, masih ada nih. Ah, memang mata tua. Saya. Ini ini nih masih ada nih. Eh tapi kayaknya enggak ini. Ini buat speaker deh Gol oh, ya teman-teman Belum sama-sama belajar ini ya Paling sulit memang ini bongkar ini bongkarnya yang sulit Ini dia didorong Didorong ke depan Tapi gampang sekali dia dorongnya sebot di belakang. Saya juga Bisa ya. Oh, ini ya, itu bahwa. yang di sini tadi. Itu bisa buka. Ini um. ada mobilnya beda ringnya kecil halus hmm? ambil kopi dulu teman-teman masih panjang videonya panjang, saya males menikmati dia masih potong-potong biar aja ini ya Eh teman Temannya di temen ya. matanya sudah dibahat ini juga set ini yang Tengang -tengang. ada desain, sayang didorong ke atas, susah ya, gampang banget ini kayaknya deh. Kita melepas nah, ini yang bagian tombol power atau frame ini, ya. Nah, itu ada satu baut nah, di sebelah sini. Teman-teman, di sebelah sini nih pojok kiri bawah, ya. Nah, itu harus dilepas dulu. cara ngelepas frame untuk fleksibel tombol power dan bluetooth ini harus dilepas juga dilepas dulu fleksibelnya seperti ini ya kita lepas baru kita geser ke atas nah seperti ini geser ke atas seperti ini baru kita ambil Oke, ini sudah berhasil terlepas, dan selanjutnya melepas bagian speaker. Ini dia, speaker banyak ya, dan biasanya tersembunyi. Ini untuk DVD, seharusnya buka DVD, dia harus melepas baut yang ada di sini, tapi tadi ini bautnya udah enggak ada ya. Langsung saya lepas seperti ini.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 teman-teman masukkan posisi miring ke atas seperti ini ya dimasukkan sampai ke dalam baru kita nah, baru kita tekan ke bawah ya biar dia terkunci antara kanan dan kirinya jadi jangan sampai teman-teman bisa melepas tapi nggak bisa masangnya lagi ya ini saya lepas dulu karena di sini saya mau, mau melakukan pembersihan total pada laptop ini ya jadi RAM nya sekalian saya lepas. Oke. Kita buka lagi ke lain. Nah, teman-teman kalau lihat baut langsung dilepas saja. Nah, seharusnya untuk bagian engsel yang di sini ya, pojok kanan atas dan pocok kanan bawah ini ini jangan dilepas dulu tapi di sebelah sini ternyata bautnya udah gak ada ya mungkin engselnya udah pecah atau casing casing casingnya yang pecah ya maksudnya dibukanya, nah di bawah tv di sini juga ada baut ya, ini enggak kelihatan tadi, kita lepas juga oke mungkin udah semua ya saya sisakan cuma yang di bagian sini engsel kemudian kita buka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 di YouTube dapat ternyata ini baut yang di sini nih yang dipakai ya perlu dibuka juga semua nah, ini udah tadi itu baut yang tadi itu ngambung ke ini ini udah bisa dibuka nih kita nggak bisa keras nah. jadi jangan cuma nonton satu video ya kalau mentok cari lagi yang lain udah ini bagaimana caranya kalau tadi kan dia buka LCD langsung ini bagaimana caranya saya enggak perlu nih buka LCD ini enggak nih ya, karena rawan ya nah ini ini fleksibel ini bahaya nih saya lihat dulu fleksibel yang pengaruh Buka ya teman-teman nya kotor sekali ini semua berkerak mungkin kalau dipaksa mungkin nyala bisa tapi dipaksa nanti nah lebih bahaya Oke, udah siapa ya? Oh, ini dulu. Speaker-nya, itu bukan debu hmm, nya, kotor sampai berperak dia. Wih, ini sampai ada besi nih di sini. eventnya ini bahaya nih. Ada yang lepas atau dari mana ini? Hmm. Nah, oh, tors sekali, nah, ini. ini harus Nah, ini mau belum ada ini, memang Tangsin. Ah, ini sudah saya ini. Ini apa? Top speed. Ini kok padahal. Hmm, gerak hmm, semua juga. Kayaknya nah, karena lama ke simpan uh, ini. Oh, sudah. Semuanya juga sudah. Oh, uh, sudah. to, ke sana. Hmm. <tuk> apa? <tangan> ini. <tuk tangan> <tuk tangan> jadi kalau nggak dibersihkan ini parah All okay. dan itu ada di di monitor ya. Belakang. Takone pin Karena, <gaduh> jauh. karena action cam ini kalau terlalu dekat dia nggak fokus ini lepas FCD ini karena harus loh, kalau bisa rawan makanya ada kain nih buat narik ini Oh, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Harus kita buka. Ini sudah kebuka hati-hati ya kalau merek-merek compact Toshiba oh. uh, wujitsu itu bukanya agak ribet ya enggak seperti merek-merek baru-baru -merek ini ya ya pasnya keluar baru-baru warang lama tuh lebih seperti ya. ini yang paling lebar itu ya